serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru dan pastinya kabar spesial bahagia dari Les Lab tentunya Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini ada kabar spesial masih di momen hari ibu hari ini persahabat ya kita mendapatkan momen cidukan saat bunda Les ditampil di Indosiar Momen luar biasa spesial hari ibu membuat kita terharu Masya Allah, mudah-mudahan ibu kita semuanya selalu diberikan kesehatan Mudah-mudahan kita semua juga selalu bahagia Dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik, amin Kita lihat juga persahabat untuk berikutnya ada cidukan terbaru di diunggahnya Kak Mary Diunggah kembali di postingan Kak Sandal Putih Bilar ini Masya Allah banget ya, Kami hari lagi antar idola kesayangan kita, Lesti Bilar dan BBL untuk ke bandara. masyaAllah Allah, fi untuk Leslar family, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Doa terbaik selalu diberikan untuk idola kesayangan kita, amin. Kemudian juga persahabat kita lihat di kalimat caption yang dituliskan, fi manilah Leslar buat yang komen, Kenapa dede gendong abang Hei kamu gak pernah lihat ibu-ibu gendong anak ya Apalagi kalau udah tidur gitu dipindahin malah tantrum Wah, wow. <tentunya>, Tentunya kita wanti-wanti banget ya dengan komentar-komentar seperti itu Bismillah saja mudah-mudahan leslara selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Kita lihat juga di beberapa tanggapan Kita lihat persahabat ada tanggapan dari akun Arifinibu mengatakan kalau ada yang komen gitu perlu dibawa ke rumah sakit katanya tuh ada juga tanggapan dari kejora selalu bersinar buat jaga jaga yang komen gitu ya kan maklum lesler selalu salah bagi kaum anu katanya tuh ya betul sekali memang idola kesayangan kita emang selalu salah bagi kaum anu tuh persahabat ya, pasti kalian mengerti dan paham sekali untuk berikutnya persahabat kita lihat juga diunggah ingensnya kak bibo setengah jam yang lalu persahabatnya yang mengunggah. Postingan, Kabibo lagi karaokean nih persahabat ya, lagi bernyanyi dan ternyata membawakan lagu Sekali Seumur Hidup, lagu Bunda Lesti Kejora. Kata Kabibo, izin cover lagunya Dedek Lesti Sekali Seumur Hidup. Satu-satunya penyanyi dangdut yang gue suka ngikutin Dedek Lesti Kejora karena suka suaranya bagus banget. Wow, Masya Allah. Alhamdulillah, persahabatan ya, Kak menyukai suaranya Bunda Lesti luar biasa. Masya Allah, mudah-mudahan Kak juga selalu sehat dan bisa bertemu lagi, dan bisa liburan lagi dengan Lester Family. Amin. Untuk berikutnya, juga persahabat ya kita intip TikToknya Papa Bi ya. Diunggah TikToknya Papa Bilar, video Baby L persahabat ya yang lagi makan sendiri tuh, meracokin bundanya. Ternyata viewersnya sudah mencapai 20 juta. Kali ditonton ini baru tiga hari di up di yang luar biasa. Masya Allah, begitu banyak support dan dukungan untuk idola kita Lesti dan Rizky Bilar. Ini luar biasa, membuat kita bangga dan selalu membuat kita kagum dengan sosok Lesti Bilar. Mudah-mudahan idola kesenangan kita, persahabatan yang selalu memberikan kejutan, kebahagiaan untuk kita semuanya. Bismillah juga bersahabat ya, semoga Lesti, Rizky Bilar, yang diniatkan untuk berangkat umroh, Bismillah lancar, dan semoga ada kejutan di hari ulang tahunnya BBL, amin. Dan kita juga pasti menunggu cidukan terbaru, hingga kabar baik berikutnya, jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang menunjukkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.